Halo. Siapa? Kaget. Halo. Halo Geby. Bukan, ini bukan Geby tapi. Cuma DJ aja. Halo Chesi. Halo. Bener, kan? Ya. Ya. Ya. Salah orang di salah oh. orang, guys. Jadi malu. Pig biam yeah, ya yeah, kalian guys miskom miskom miskom nomin nah, tadi gak invite, invite yeah, iya guys baru selesai abis kalian kayak bohong gitu guys tadi tuh kayak suka film ini tapi kayak bohong gitu Pake apa dong kita guys jadi nyaman enggak apa-apa. Yo baik. lagi silent Halo. Gua lagi silent ya. nah. oh, ya, hey, hey. Tadi aku ini. Thank you telurnya Emperor 3 sama eh, oh, 5000 aja. ya ayo foul outan gabut butuh guys Bukan, ya, bisa, aku kalau -nanti. halo, halo, Jesse. halo. halo. Jesse main role apa uh, pale pal, be. so so berarti role apa tuh Magi okay. Magi okay. tuh anyway, apa support support support di tengah ya udah aku bareng aku ya aku bay. di tengah aku di tengah juga oh, aku buat ya aku buat ya bay okay. iya aku apa ya Ben Farley jangan oh ya jadi lupa bay Ben ini bay ya. harus waktu oh, tidak menunggu ya. siapapun oke okay. aku pakai apa ya bay aku nggak bisa pakai apa apa Jesse ikuti aku aja wow. ya Jesse. Dibai. Ditakuti daripada okay, dicintai bo. jika kamu tidak bisa melakukan keduanya. My God, cari My God. Ya, aku, apa ya? aku apa ya? Air gurun pengalir bebas bertingkat. Aku apa ya? Aja aku. <laughs> Layar kepotong emang iya ya. Bentar bentar bentar Pecahannya berdarah. Monyet ah. kau <laughs> spejam. <laughs> Jesse ini bagaimana monyet ya? Iya, padahal aku nggak mereka punya duluan, Kasihan kita main berapa orang Jessica. sih? Injuni ini aku. kita trio ya, dua lagi satu. Kalau aku kaya ini, ini panik juga kau. Eh, Aku melihat aku. Hah, emang hampir bisa ya? Pakai <laughs> <laughs> okay, sih Kasian aja sih, Hahaha. Si, jangan bingung ya. Oh, berarti ya. gua hyper di sini ya? Ya udah ya udah. Baik Enggak enggak enggak ada Ya. bisa evsti nggak bisa lah. apa oh, ah, ah, ya, tapi kok ayo, tadi ayo, yang di ayo, ya? ini ya, semuanya live ya? ya, aku live. mana Gibian? tidur. besok restream. oh. Ya, bener -bener kan, sisa ya, ada ipar ayo. doang guys. patu oh. mana? biar. Uh, eh, uh, natas pakai sepatu apa, Bae? Hah, sepatu mana? Mana kan? Yang warna gil kan, bukan yang ungu kan? Ya kan? Ya! Bae? Ya! <laughs> Dung, blek. Like. Aduh, menggendong dua sepatu wanita. Sepatu mana? Sepatu mana? Sepatu mana maksud aku? <laughs> bukan Aduh, sepatu mana? mana? Nah, tuh pure muatan autan enggak, oh, ya? kayaknya aku Iya, aku coklat, aku juga udah pasti coklat, pasti tiga oh, oh, kosong. Wih, naik level guys, Ayos ini. Ayos ini aku invite ayo si Tri, kembali bersyukur dek Be, lagi enggak, apanya lagi enggak, unggung aman aman aman aman. Iga kosong, keren ya. Baik baik baik baik. Ya? Ya, tapi apa? Mana Drian? Alhamdulillah. Drian kelapa, mana Drian? Tu Drian tu Drian. Kaki gua sampai kesemutan, cok. Drian belum masuk ya? belum belum. Alhamdulillah, Drian, cok. Six disulan, kan hari ini guys. Bisa pergi gini Oh, iya, oh. ya, cair ya. Jessie, yeah, Jessie, rumahnya di mana? Jessie di Jakarta. Alamat lengkapnya, eh, di Jesse, Jesse. Jangan. jangan di sini, Jessie. Jessie, jangan, jangan, ya. jangan, ya jangan, jangan, jangan, ya jangan, nanti, oh, nanti nanti nanti nanti. jangan, <laughs> ya, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, dari aku, jangan, jangan, jangan, jangan, Ampun. jangan ngeri sesat ya iya gabe roso oh, csi ngasih tahu alamat di sini jangan ya Astaga. gus gus jangan, jang. kalau alamat bayi di mana ah, kan bayi tahu <tuk> anjing banget jawabannya coa <tuk> apa gabe gabe gabe gue mau ngejebak malah gue yang kena ya guys ya. Gaby, oh ada Vivian you. mau main. Gibi, kuah, love you ah, oh, Gibi. Gitu. Gitu. capek gue guys Gaby. bener cepet gue. Ada CS, eh, CS, eh, CS butuh butuh tulang punggung keluarga, cok. Serius tolonglah mau butuh tolong keluarga nih. Sampai Tolong dong. Sampai ya. Gila. siapa Oh, Ninja habis ini Lord mau ikut Lord <tuk> uh, <kayak> panik. <gakuan> <suk> <suk> <tuk> Bayar ini ya, ya, Ada ada Lord Hyde. Ya. Iya. Berarti Tier ya, Apa? Last game, ya. Last game, Nikos, Siapa dia? Hi, followers aku followers aku, di aku melihat harapan yang paling terang. ya udah. Ah, iya yeah, Kifior no, apa-apa, jangan jesian. Aku, jen -jen. aku Aku mau ke Smoke. Eh, tunggu, tunggu. Eh, aku pakai apa ya? Angela side aja ya, Angela side. Oh, Marsia side. Limit aja. Ada Jessie Vale. Ya udah, aku mau Jessie. Mau side ya? Ya. Ya, aku masih side ya, apa sih, Gan? Itu ya, guys. Enggak. Uh, aku pakai apa? Vale ya. Vale ya, belum belum nah nah, nah, nah. nah, nah Jadi ya, kita ya, ya kita guys, biar kita kalian gak bosan kita kita. Kan Eh, Chessy bisa Lilia, Chessy tuh bisa hero-hero ya? Aku juga Aku Pakai pakai aja, tapi skillnya miss semua lantiri. Oh iya, <tis> <tis> aku juga dong ya <tis> Aku juga aku lah, aku asal aja Bila oh ya judi rupa Engkau disaat Minggu Chessy main pico yuk yeah, main pico yuk Chessy Aku mau Kau pico park ya Ayo, ayo, ayo guys, main pico yuk berdua Bertiga aku juga <gasps> Main pico <tik> kan Aku ngajakin balai terus sama juga ikut dong please Cucu banget kan biar jumpa Iya lo ayo Main pico Ayo kita bertiga. Bibi juga ikut kah? Sri. <tuk> kok gak diaan? Apa? Oh, Drik? lu mau ikut party kok pak? Kayak di sini, pak. Aduh. Gua belum download. Capek, gua capek. Ikuti eh, tim, nah, itu Steam website, website, website itu ada ininya sih akunnya, aku ada. Tapi bayar. Aku ada Dora. Oh, akunnya Dora aku ada di pinjemin. Oh ya, aku juga di pinjemin. Iya. Yeah. Bae, entar kita cari. Aku pasti ada kok. Iya, yeah, entar oh, entar entar Aku sama Chesi. Aku Safir nih. Safir ditinggal ya. Iy. Aku ikut Iyalah menteng lah. Aku kan yang ngajakin Sampai. terus, sayang. Membohongkan part ini, cow. Membingungkan. Pena air pernah aja nih. Udah Sampai tadi nggak gendong. Tadi kalah, please. Baik-baik gak. Aku nggak lemot janji sumpah. Aku terbelajar. Tapi doang kan, baik kemana, jadi kemana, aku ikutin di belakang. Tapi nanti kasir beban, gak? enggak enggak janji janji aku Iya, nanti beban memenang. karena dia lemot. Cesian, enggak, aku janji Enggak, <laughs> <tuk> <tuk> Dri, mau enggak, Apa? Mau enggak. Tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, kalian yang kesian tiga, oh, gua, ya, gua aku belum ada enggak aku tiga, ada tiga, tiga, iya tiga, juga enggak oh, ada tiga, tiga, tiga, enggak tiga, enggak tiga, enggak Harusnya enggak ah. itu. Terian live gak ditanyo? Yang menurut kalian bisa sendiri.